Lawan mereka dengan double. Kalau mereka punya seminar satu, kita buat seminar dua, tiga. Mereka punya kampus satu, kita buat tiga kampus. Nanti insyaallah masyarakat akan bedain kok itu. Kalau di negara-negara yang memang tidak bisa langsung difonis. Sayangnya Indonesia nggak seperti Malaysia. Malaysia Hah? langsung hukum pemerintahan. Syiah sesat, nggak boleh ada.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 Jadi Ustaz-Ustaz di Indonesia seperti Ustaz Abdul Somad dan juga Ustaz-Ustaz yang dari Aceh itu Nah dan juga di sini ada Ustaz Khalifah Salamah membahas tentang bagaimana istilahnya Islam yang ada di Malaysia Seperti itu guys ya Oke sebelum kita menonton videonya mari kita berselawat terlebih dahulu guys ya Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi, wa sallim Oke, okay, langsung saja guys kita upload videonya. Let's go. Inspirasi dari bahasan sahabat saudaraku tadi, bagaimana jihadnya para wanita saat ini menghadapi uh, faham Syiah. Ya. Tentu saja, Syiah sudah saya sering bahasakan ya. Syiah adalah pemahaman yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah orang Yahudi. Gitu kan? Allah. Kalau saya melihat Syiah ini sekarang lebih cenderung, lebih cenderung seperti orang-orang munafik di zaman Nabi saw. Allah. Mengaku Islam tapi bukan Muslim, gitu kan? Karena mereka mengatakan Quran kurang, Sahabat dikafirkan, cari masalah dengan kaum Muslimin di musim Haji buat masalah, di Syria bantai orang, rusak masjid, bikin kacau semuanya, gitu kan? Dan saya sudah pernah bahasakan, tidak ada alasan. Orang-orang Syiah ini betul mereka dibentuk oleh orang kafir dan kelihatan kok orang-orang pakai akal sehat kok. Tidak ada alasan orang Syiah menyerang ahli sunnah. Apa kira-kira alasannya? Kalau mereka mengatakan Ali ditokohkan misalnya. Adakah ahli sunnah yang mencacimaki Ali r.a? Tak ada. Kita semua mengatakan Ali sahabat Nabi yang mulia, anak mantunya Nabi, kita hormatin. Kita bahas sejarahnya dan pada saat saya bahas Ali bin Dato'ali panjang lebar saya bahas masalah itu. Fatimah radhiyallahu istri anha, istri Ali radhiyallahu anhu, kita katakan Al-Batul, ya, sifatnya yang sangat dekat dengan Nabi SAW RA, terkenal, dipuji oleh ahli sunnah. Hasan dan Husain radiyallahu anhumah, bahkan Husain di kasus Karbala, ahli sunnah mengatakan mati syahid, mati syahid, dan yang membunuhnya zalim. Datanglah kelompok syiah ini yang mengacau-ngacaukan semuanya, Allah. dasarnya karena pendirinya orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Saya ini kaum muslimin di Indonesia banyak tidak paham masalah itu. Bahkan saya yakin banyak simpatisan Syiah yang tidak paham apa sebenarnya Syiah. Kalau mereka paham, mereka tidak bakal ikut di situ. Ini jelas-jelas bisa Kitabullah dikatakan kurang. Bagaimana caranya? Allah mengatakan inna na wa inna Kami turunkan az kami akan menjaganya, lalu mereka bilang kurang. Mereka punya 49 juz, dari mana Sahabat-sahabat Nabi, dasarnya Abdullah bin Sabah ingin menyerang Nabi SAW. tapi tidak bisa. Kalau serang Nabi langsung kebongkar kedoknya, diseranglah orang-orang terdekatnya. Abu Bakar, Umar, siapa orang-orang ini bertua Nabi SAW? Aisyah, istri Nabi SAW. Allah. Kita sudah tahu konsep dalam Islam. Kalau orang meninggal, tidak cerai suami istri akan bersama di surga. Aisyah sampai meninggal tidak pernah diceraikan oleh Nabi SAW. Maka menjadi istrinya di surga. Dan ada hadis Nabi SAW sudah pernah saya jelaskan berbunyi, saya dinikahkan oleh Allah dengan wanita-wanita hari surga. Gitu kan? Jadi sudah disebutkan ummahatil mu'minin radhiyallahu tapi mereka lakukan hal-hal tersebut, gitu ya? Akhirnya berkembanglah kemana-mana. Tapi dan tidak pernah ada negara yang ahli sunnah berkuasa mengikuti sunnah Nabi, kayak Indonesia, kayak Saudi, kayak negara-negara Islam yang lain. Ada syiah di dalam syiahnya diganggu, nggak pernah tuh. Nggak pernah ada dalam sejarah ahli sunnah tuh syiah diganggu. Tapi kalau syiah berkuasa pasti membunuh ahli sunnah, bukan cuma mengganggu, ya. membunuh, membasmi, merusak masjid. Tadi anggap kafir bagi mereka. Ini bahaya sekali, gitu kan? Jadi memang ini pemahaman yang sudah tidak boleh ada tenggat tengah umat Islam, gak boleh, gitu kan? Dan jangan terpengaruh mengatakan oh Shia itu banyak, banyak dari mana? Gitu. Gak ada banyak nih, jumlahnya sedikit cuma tahu menakut-nakuti umat Islam, Nggak ada. Salah satu ulama di Saudi kemarin pas diskusi dengan dipertemukan dengan tokoh-tokoh Iran, kemudian saya punya cuplikannya di WhatsApp kebetulan. Kemudian dia bilang waktu dikatakan bagaimana kalau kita menyatukan dua madhab ini? Kata beliau dari mana dua madhab? Karena dua mata besar, dari mana besar? Anda ini mengaku besar dari mana? Gitu. Dari berapa jumlah kalian dan di mana Dan apa pemahaman kalian? Pemahaman apa? Mengatakan Al-Quran kurang, mencaci mati sahabat-sahabat Nabi, Nggak mungkin sepaham dengan kita. Kalau Anda mau, lebih baik saran, disarankan oleh para ulama sunni, Lebih baik syia buat agama sendiri. Ngaku agama Syiah terserah mau buat ibadah apa, silahkan. Tapi kalau ngaku muslim mengatakan Quran kurang Nggak mungkin. Nggak gitu. mungkin. Nggak mungkin. Jadi peran kita memang harus memerangi enggak boleh kita perangin dengan dakwah, dengan kita sampaikan gitu kan, luruskan pemahaman mereka. Yang begitu, setiap ada kegiatan Syekh taimin ditanya rahimahullah. Kalau seandainya orang-orang syiah sekarang sudah buka kampus-kampus, punya sekolah, buat seminar-seminar apa yang kita harus lakukan? Kata beliau, lawan mereka dengan double. Kalau mereka punya seminar satu, kita buat seminar dua, tiga. Mereka punya kampus satu, kita buat tiga kampus nanti insya Allah masyarakat akan bedain kok itu kalau di negara-negara yang memang tidak bisa langsung difonis saya Indonesia nggak seperti Malaysia Malaysia ah. langsung hukum pemerintahan syiah sesat nggak boleh ada bener sih, ditangkap bener oleh ada syiah tuh di, di, di Malaysia Allah. dianggap me, akan me, me, mengancam pemerintahan dan itu sebenarnya pemikiran yang tepat ya memang mereka memang selalu bikin kacau begitu ada kekuatan pasti bikin kacau Berapa banyak mereka pada saat di, di, di Madinah itu hari buat masalah. Masuk ke kuburan. Baki, mau, ah, kubur, mau bongkar kuburannya Aisyah. anha Mau ngambil tanahnya. Ribut sama polisi-polisi pada saat itu. Ayahnya jadi masalah. Buat masalah. Ini pemahaman yang ngawur gitu. Bahkan sekarang di Iran. Mereka buat Ka'bah. Ada Ka'bah. Di Iran itu ada tiga Ka'bah. Bukan, bukan satu dua tiga Ka'bah. Kan? Ada dua di satu tempat. Ada dua tempat. Ada satu lagi. Sebenarnya cuplikan Ka'bahnya. Itu... Sampai ada satu salah satu tokoh dari Saudi yang mengatakan begini saja daripada kalian buat masalah buat muslimin di musim haji, kan kalian sudah punya kaabah di Iran. Udah silakan. Ya, tawaf aja di sana daripada buat umat Islam buat masalah, gitu kan. Jadi gak usah, nggak usah buat masalah, lebih baik buat agama sendirilah. Seperti itu memang mereka buat. Yang di dalam agamanya semua ancaman-ancaman. Bahkan yang aneh sekali, kalau antum lihat cuplikan fatwa-fatwanya mereka, fatwa yang aneh sekali. Saya tidak tahu sudah terima bahasa itu tapi dalam bahasa Arab ada. Kalau kita ketik di Youtube itu, fatwa-fatwa'ani para ulama syiah. Itu, apa ya, kalau saya bahasakan fatwa lelucon. Itu. Jadi musim haji, saya lihat salah satu tokohnya mereka, mengatakan kalau musim haji, ditanya oleh jamaahnya, boleh nggak kita pakai HP? Oh kalau khusus laki-laki, dia bilang, itu kalau pakai HP, lagi ihram, tidak boleh HP-nya ditempatkan begini di telinga. Kalau begini, batal hajinya. Kalau dibesarin speakernya, baru tidak batal ini fatwa dari mana ini kelinci dianggap tidak boleh ini, itu, aneh-aneh tapi dalam bahasa Arab memang ya saya tidak tahu, mudah-mudahan satu waktu ada teman-teman yang terjemahkan bahasa Indonesia dan didatangkan cuplikannya biar orang-orang Syiah di Indonesia pun faham mereka nggak faham tuh. fatwa-fatwa di sana Betul. tuh aneh-aneh gitu aneh-aneh ya, bagaimana dengan tokoh-tokoh yang mereka tokohkan dari mana asalnya, apa sejarah hidupnya semua kalau ditahu itu mereka tidak bakal ikut teman -teman. semoga Allah berikan hidayah Apalagi di Indonesia ini memang kita sangat subur ya, karena orangnya umumnya apa yang disampaikan bisa diterima, kan gitu. Sampai di, di Saudi itu dibahasakan orang Indonesia ini orang yang paling lunak, sering apa yang dibahasakan ya sudah diterima saja, gitu kan. Gampang, pokoknya paling gampang, paling subur. Orang-orang Kristenisasi yang nyebarin Kristen Indonesia mengatakan Indonesia adalah lahan paling subur buat kami. Oh, karena wow. mereka apapun disampaikan, apa yang dikasih, iya, yeah. gitu kan. <laughs> Jadi ini hal mendasar yang mesti memang diketahui. Kalau, kalau saya ditanya apa perannya, apa kiprahnya, kita harus yang pertama, mem membaca tentang mereka itu siapa, syiah. Tadi saya sampaikan sebagian kecil saja. Setelah kita tahu, kita coba mengingatkan orang-orang terdekat buat kita. Mengingatkan semuanya. Yang bisa menjangkau instansi pemerintahan menyampaikan sampaikan dan berada mereka. Ceritakan, sampaikan apapun, dan ini bukan, bukan, jangan bohong, tidak ada kebohongan. Fakta-fakta lapangan cukup banyak yang bisa ditemukan. Beberkan ini loh, faktanya mereka buat begini, mereka buat begini, paparkan gitu kan. Kemudian di pengajian-pengajian, usaha-usaha harus gencar menyampaikan, ini sudah harus, gitu kan. Dan Anda juga jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang disampaikan. Kalau syiah itu begini, syiah itu punya pasukan, syiah itu punya apa, itu nggak ada. Semuanya itu cuman ngomong kosong yang, kalaupun misalnya ada, mereka mau buat apa, mau bunuh umat Islam memang kita sudah tunggu kematian kok gitu kan. mati Islam tinggal Alhamdulillah kalau ada umat Islam yang dibunuh sama orang-orang yang mengaku muslim seperti ini atau misalnya orang-orang kafir kematian syahid gitu kan. tinggal tunggu satu tembakan kemudian mati, kematian syahid menasuh surga tanpa hisab siapa yang takut dengan itu hari sunnah tidak akan bintar dengan itu tapi kita tidak pernah buat masalah kepada siapapun dan ulama mengatakan berperilaku dengan orang-orang Syiah ini sama persis perilaku Nabi SAW dengan orang Munafikin di Madinah. Allah. Waktu Umar bin Khattab ingin menebas lehernya Abdullah bin Abi Salul karena dipimpin pimpinan Munafikin. Kata Nabi kata Umarnya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya. Kata Nabi SAW jangan. Karena jangan sampai nanti orang berbicara Muhammad membunuh sahabatnya. Betul. Artinya apa? Selama mereka mengaku Muslim kita tidak akan ganggu, kita dakwain, luruskan. Tapi kalau mereka buat kekacauan ya perlu pelajaran, gitu kan? Perlu pelajaran, gitu. Keliru kalau mereka menganggap ahli sunnah itu tidak punya kekuatan. Ngawurin yang umat Islam itu umat Muslimin. Ahli sunnah tahu, keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berapa banyak di kancah jihad terjadi mereka baru masuk, mereka baru belajar, mereka sudah banyak mendapatkan kemenangan-kemenangan itulah yang Allah perlihatkan jadi saya sarankan seperti itu Allahumma sallallahu alaihi wa Muhammad. oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya tegas ya terhadap syiah yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia itu sangat-sangat bagus sekali ya guys ya dan semoga di Indonesia juga seperti itu ya sebagai kita ya ahli sunnah ol jamaah ya memang harus memerangi dan juga jangan sampai istilahnya kita itu menampakkan kebaikan ataupun ya hal-hal yang gak, gak jelas dari mereka Tapi tampakkanlah istilahnya kebejatan mereka seperti itu Agar supaya apa mereka itu pada sadar Nah sekarang itu guys yang digembar-gemburkan syiah itu adalah nikah mut'ahnya Nikah yang cuma bisa menikahi ya wanita ya kan tiga hari, seminggu, sebulan dengan bayar uang Udah seperti itu, itu kan sama halnya dengan zina itu tidak diizinkan ya pada zaman Rasulullah SAW itu boleh tapi sekarang sudah tidak boleh diharamkan ya maka daripada itu jangan sampai kita ikut daripada mereka ini ya Allah akbar semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala keislaman dalam hati kita agar supaya kita menjadi orang yang senantiasa teguh ya. beriman kepada Allah dan Mencintai Rasulullah SAW Menjalankan segala sunnah-sunnahnya Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM di Instagram saya Banyak istilahnya yang DM kepada saya itu untuk mereaksin banyak video Dan untuk usaha-usaha ataupun sejarah-sejarah yang berkenaan dengan keislaman Ataupun apa ya Kayak sejarah perkampungan ya Yang disampaikan oleh Ustaz-Ustaz Ataupun sejarah wilayah Ataupun apapun ya Berkenaan dengan agama Ataupun hal-hal yang menarik lainnya Yang disampaikan oleh Ustaz-Ustaz Yang mungkin saya belum mendengar Maka langsung saja teman-teman kirimkan linknya di Instagram Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini guys Saya Pemin diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh